Hai hai hai, kembali lagi bersama aku, Kartika Nah, di video kali ini aku mau buat cara menghilangkan jerawat Pompong aku tuh lagi jerawatan guys, nih Aku di sini mau ngasih cara atau tips untuk kalian yang berjerawat atau beruntusan Kalian bisa coba tips aku ini ya guys pertama-tama untuk yang belum like, komen dan subscribe video ini buruan di subscribe ya guys, oke? Okay? Bahan apa-apa aja yang aku butuhin di sini aku cuman butuhin ini pepsodent pertama dan yang kedua aku pakai bawang putih dan nggak pakai lama di sini aku bakal nyobain kayak mana. Rasanya make sodan ini dan kayak mana cara pakainya? Diambil pebsodannya sekitar letak di tangan sedikit. Baru ditaruhkan di tempat yang berjerawat. Ini kayak gini ini kan aku ini lagi jerawatan, urutusan banyak kan guys. Jadi aku taruh di bagian sini. Seperti gini ya. Ini aku kasih contoh ya. Karena episode ini itu digunakan itu setiap malam sebelum tidur, jadi hasilnya itu bisa kelihatan itu setelah bangun tidur atau ke bis. Dan setelah itu, setelah keesokan harinya, kan kan karena kita udah tidur, jadi kan dia udah pada hilang gitu kan, kayak ke, ke lengket di bantal atau di mana gitu ya kan. Jadi kan, kalian e, cuci aja mukanya gitu kan, dicuci mukanya baru tanya hasilnya kayak mana gitu ya kan? Karena selama ini aku pakai ini tuh eh, dia bisa nempeskan jerawat, bisa memudarkan bekas jerawat gitu ya kan? Ini aku bakal kasih tahu cara kedua, cara yang paling aku untuk menghilangin jerawat. Aku di sini pakai satu siung bawang putih. Ini tuh nggak nggak di blender blender apa di kayak mana ini ya, guys? Karena cuman dikupas, dikupas bawang putihnya tuh dikupas gini aja cara penggunaan bawang putih ini tuh didiamin selama 10 menit setelah dioles ini, didiamin selama 10 menit lalu dibilas dengan air hingga bersih gitu ya guys uh, kenapa coba bawang putih ini untuk menghilangkan jerawat dan di sini aku pakai, aku coba aku kasih uh, contoh untuk kalian semua gitu pun bekas jerawat yang item-item itu guys. Tapi lebih bagus lagi, ini kan aku pakai cara simple karena di dibelah gitu aja kan. Tapi lebih bagus lagi itu uh, Dialusin dulu bawang putihnya, baru diletakkan di bagian yang berjerawat, Dimana yang ada jerawat atau bekas jerawatnya gitu kan. Baru ditempelin dan didiamin selama 10 menit. Setelah 10 menit, kalian bilas dengan air bersih, oke? Okay? sekian tutorial dari aku uh, sebelumnya jangan lupa di like, comment, dan subscribe